Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah wassalamualaikum wassalamu ala rasulullah walaku wala Wabada Kami dari MA Babu Salam Mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pondok pesantren Babu Salam yang telah berbagi, berkarya, berkreasi, berinovasi selalu dan tetap mampu menjaga eksistensi Pondok Pesantren Babu Salam kedepan semoga selalu dapat ma'unah, inayah, rilwa dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Pondok Pesantren Babu Salam mampu mewujudkan visi misinya yakni Membentuk muslim berilmu, beriman, bertakwa, berbudi luhur, dan mandiri. Semoga semuanya menjadikan manfaat dan barokah di dunia hatal akhir dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. akhirul kalam idina suhatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 tahun Pondok Pesantren Bagus Salam Setengah abad berkhidmat dan berkarya Untuk bangsa dan negara